Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yuk maksimal rasa dan aroma untuk masakan dan juga kulitmu. Sekarang, oh, kita aku. Aku. sekarang kita aja Iya assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya pada kesempatan kali ini kita akan mengantarkan bapak gubernur ya jadi kita akan ke Bogor nih guys kesempatan kali ini kita akan kebukur bersama bapak gubernur kita akan kawal Bapak Gubernur ke Bogor guys jadi mudah-mudahan lancar tidak ada halangan suatu apapun yuk cus apa ini sepi karena kita udah set ya yeah. karena kalau pengawalan ada mobil lain tuh rasanya enggak enak guys jadi ya seperti di aslinya kalau pengawalan kita oh, apa tuh namanya kita tutup dulu jalannya ya kurang lebih seperti itulah. Kita lanjut ini sudah sampai tol tadi ya. Sudah masuk tol, ingat jalan tol ya, bukan yang lain ya. <tik> <tik> <tik>